guys kembali lagi bersama saya cybercrime di video kali ini kita bakal melanjutkan minecraft survival kita bersama bapak tua di kali ini saya dan bapak tua bakalan apa ya apa saya lupa waduh saya bakal pindah rumah bersama bapak tua ya bapak ya kita pindah rumah ya pak ya dan bapak tua memelihara sapi oh, oh, oh. oke kita mulai langsung aja teman teman pertama kita bakal buat rumah rumah kita di di pinggir-pinggiran pantai ya teman-teman di, di pantainya oke kita mulai teman-teman oke teman oke teman-teman kita langsung aja ini pesan bapak tuh ya bapak pak. Ya, pak kita kita bakal buat itu dulu jalan ya pak ya lupa kita buat crafting table buat crafting table dulu pak ini tabel dulu ya Pak ya ntar dulu Pak sebentar, sabar kita bakal letak charge dulu Pak ya oke, sabar, sabar. kita letak dulu oke, sudah Pak, sudah siap oke, sudah siap dan aduh kenapa aduh oke kita letak dulu crafting table sini Pak, Pak woi oh, pak bantu saya pak ui, oh, bantu saya oke pertama-pertama kita buat kita putus stick kok ya itu turun dulu pak ada yang salah ada yang salah Halo. tunggu dulu pak tunggu, apa, ya? tunggu pak ya sebentar pak sebentar, sebentar sabuk eh, eh siapa nih eh? eh, eh, udah mau malam pak Pak. kita buat rumah yang sederhana dulu pak eh pak coba. kita buat rumah yang sederhana dulu aduh banyak kecil banget aduh kecil paling aduh pak gimana ceritanya pak enggak apa-apa segini giniin dulu. lupa Aduh, cuma buat tempat tidur nih, Pak. Aduh. Enggak banget Pak. Enggak ada bullet kita, Pak. Pak, gimana nih, Pak? Gimana? Pak. gimana, Pak? Seperti kita bakal skip aja di video kali di video ini ya, teman-teman. Kita bakal skip aja. Oke, okay, teman-teman, kita bakal lanjutkan lagi. Ini sudah pagi pak bapak ini mana baju bapak ini tik mana lagi kita apa ini apa yang namanya ini dia nih oh, oh siapa di Mati, lu mati oke. Selamat juga, dunia! Entar ya, Pak. Ya, ambil, ambil, ambil. ambil oke siapa ya berubah bapak ini seperti kita kemana teman-teman? Jadi kita langsung aja kita nggak perlu lama-lama teman-teman kita langsung aja buat terus pertama sepertinya sens dulu teman-teman udah -teman. udah cuy whatsapp sens stone sens sens sandstone sandstone seperti bapak yang tidak mau membantu kita teman-teman dia sedih gara-gara tadi sapinya sapinya apa namanya tuh kena clipper meninggal meninggal sapinya teman-teman ya -teman. sepertinya ini sudah cukup kita oh salah salah waduh gara banget ini sepertinya sudah cukup kurang teman -kurang. kurang satu dah 1 kurang 1 kurang 1 kurang 1 kurang 1 kurang 1 siap-siap teman-teman siap-siap eh, eh waduh siap teman-teman Sepedjarannya agak tipis ya, teman. Oke siap, bapak ini mana? Bapak, bapak. Oh, oh, my god, oh manisnya. Ini. Ini. Ini. ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini dan sudah lumayan. Pak, bantu saya pak. Waduh. Pertinya kita bakal skip lagi nih, teman-teman. Ini susah sekali. Kita skip aja dulu, teman-teman. Oke, teman-teman. Ini sudah selesai saya tadi. Lumayan capek ya, teman-teman. Ngapain ya, teman-teman? Oke, kita bakal buat rumah yang langsung saja. Pak, bantu saya, Pak, buat rumah ini, Pak. Ini setiap segini. Eh, salah-salah. Kalau banget ah belum ini dan apa ya, teman-teman. Kita sudah kehabisan tadi. Waduh. Woah, my goodness. Ini seperti Ini seperti ini. Seperti ini seperti ini. Seperti ini seperti ini. Seperti ini, seperti ini. Oh, waduh. Gimana ini? Seperti ini, seperti, ini, seperti ini. Seperti ini seperti ini dan ini seperti ini oke. uh bapak bapak tua miliar ayam waduh gargal tadi mati itunya jadi miliar ayam deh teman-teman Aslu -teman. gembel oke pak ini sudah mulai sudah mau hampir hampir hampir hampir belum selesai tuh, pak alas pak aduh bapak ini gembel kali Wuh, wow. oh, bapak nggak punya kayu bapak? Saya kasih bapak kayu, Jangan gitu gembel. kayunya ini bapak tua nih. Memang bapak tua sangat gembel. Waduh kasihan ayam loh pak. Ayam belum mati nanti, woy. Pak sini pak bantu saya. Aduh, bapak ini sepertinya. Bapak ini semakin ban. ceritain teman lupa, oh, bukan pakai itu pak, bukan pakai itu. bapak ini, oh. lupa pak. bapak ini mengganggu aja. aduh kena nama lagi nih pak, deh apa-apa itu. serang-seling dulu ya pak. aduh bapak ini. Bapak mau tidur yang rumahnya yang itu kan Pak, yang yang itu Pak, apa? Yang beautiful kan, beautiful kan Pak. Maka Bapak bantu saya Pak biar rumah ini menjadi beautiful. Waduh, kehabisan. Ini masih pun Kehabisan punan. aja. Aduh, galau banget. terlalu banget nih gara-gara bapak-bapak simping ini kita bolongnya aja teman-teman oke sudah hampir selesai oke pak kita pasang atap yang biasa-biasa dulu ya pak ya Nggak ada, di... nggak ada membantu di nggak ada mau bantu buat rumah ini ya teman-teman ini bapak ini galau banget gara-gara sapinya yang mati tuh si Tono Tono namanya Pak ini bapak doa aduh, aduh lama kali nih teman-teman oh -teman. Pak aduh astu Pak ah Pak ganggu aja dan ada bantu Oke Pak Ini sepertinya sudah seperti ini, Pak. Ya, hai, tak hai, dulu ya Pak ya Kita buat pintu dulu Pak bapak saya pasang video dulu oh, Salah salah salah Gara-gara ah, bapak ini Saya jadi marah Bapak tua yang sangat Tidak tahu diri ya teman-teman Pak udah malam pak Sini pak Sini pak Oke sepertinya oh, Udah segini ya teman-teman Oke sepertinya video kali ini Sampai sini aja Dan kita bakal Penutupan teman-teman sekian dulu video kali ini dan kita bakal melanjutkannya di kapan pak kapan kita melanjutkan ya pak Apa? bapak ini galau aja oke okay. gak tahu ya kita kapan akan melanjutkan yang ketujuh teman-teman kalian jangan lupa klik tombol subscribe dan like ya terus video kali ini I'm